Tidak ni udah dunia Nah, dingin Aduh Ima Tung, kena sudah Nah, nih. nih baik dunia Makanlah baga-baga Merau Haduh, ya, dingin Tung, udah Rauh, rauh, hanya lumayan Eh, eh Nasib. Ayah, nasib pun da, ayah, aduh, nasib pun, dah, bah cek ayah, siapa, tak, ya, bie mendil, ya, dui, ya, tia bah, eh, koras, bah, kedua aku, asa, udah, mendil, ya, rekam ah, dia, sakuk, kamu, soalnya oh, lu dah, balai bikin kamu, maju karena di dunia nanih wala alai rodo tiba kanasu dingin hei masak kiat lho dheba song ini lho hei da balekku ayo si patah song ini lho ika adang kena dingin ini wala rodo tiba kanasu dingin kaya adang ngeh 100% na totalitas tiba karizu na saya tolong rokana suling gero, jadi ikut saya berdua daripada yang menghadapi. Kon tolong tuh tiga gue hitam. untuk kita belajar. Saya ada musik pendewasaan, pemikiran pek. Sianir udah baru, kita nampaklah putus asa mulai. Tampaklah mandiri yang mulai saya itu juga, itu saya itu juga. ini. Saya ada ikon kue duita. Ih, si benar Saya ada kunci untuk meraih keberhasilan hasilan deh. Ih, udah balik. Tilang pala, gue pikiran mei lain, pos paruam mei lain, idun yang lain, tohor doneduk mei lain, alay, diutul lain diuruh hah habar masalah aku, udah hong leh, baju bulur daging botol lain udah bermasalah aku, buah sasonilai makatai, unggah, tong bolos ngonilai, mate malei, halangi matei lain,